Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar (TBS) sawit Provinsi Riau merujuk surat penetapan harga TBS kelapa sawit Provinsi Riau nomor satu periode 4-10 Januari 2023 telah menyepakati harga sawit Riau umur 10-20 tahun turun 39,90 rupiah per kilo menjadi 2.581,62 rupiah per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Sawit umur 3 tahun Rp1.897,03 rupiah per kilo, sawit umur 4 tahun Rp2.057,62 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2.251,79 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2.306,32 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2.396,44 rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2.463,02 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2521,80 rupiah per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun 2581,62 per kilo, sawit umur 21 tahun 2470,35 rupiah per kilo, dan sawit umur 22 tahun 2457,75 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2447,25 rupiah per kilo. Sawit umur 24 tahun dua ribu per kilo, dan sawit umur 25 tahun dua 228455 dua ratus per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp11.333,40 ratus per kilo, dan harga inti kelapa sawit (kernel) lima ribu per kilo, dengan indeks K sembilan puluh dua persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 4 Januari 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.